Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi Tentang stok-stok unit yang mungkin bisa merekomendasi teman-teman Nah terima kasih sebelumnya yang sudah mampir Sudah subscribe, sudah like Saya ucapkan Terima kasih Hatur Nuhun yang tak terhingga. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, pada kesempatan ini, kita langsung di Infinity Auto Gallery. Dan ya, Bang Albert sebagai siap, bang. pengelolanya. Bagaimana siap, kabarnya Bang Albert? Sehat, sehat. Nah, oh. selalu sehat selalu ya? ya siap. siap. Nah, Bang Albert, kira-kira... Banyak produk-produk mobil yang harganya bisa rekomendasi ya, Bang ya. Ada beberapa sih, Om. Nah, ada beberapa ya? beberapa ya. Stoknya ada berapa kira-kira? Stoknya kurang lebih 35 unit. Stoknya 30 35 unit ya, teman-teman. Banyak sekali. Nah, Bang Albert sebelumnya alamat dan nomor telepon Bang Albert. Alamatnya alamatnya ada di Base Auto Center Blok A nomor 53 Gading Serpong. Blok A 53. ya kalau nomor teleponnya saya di 0877 oke okay. 2527 2830. Oke. Okay. Okay. Nah, teman-teman nomor tersebut akan saya cantumkan beserta alamatnya di kolom deskripsi. Oke. Okay. Bang Abed, izin. Ya, yang mau kita review pertama apa dulu nih, Bang? Yang pertama paling dari yang kuning aja, nih. Yang kuning special ya, edition. Nah, special, special edition Nah, seperti edition suzuki splash ya, suzuki swift. Oh, swift. oh swift. yang ya, sport ya, iya, iya, Swift sport warna kuning warna tahun kuning. 2014 tahun 2014 Ya, nah, ini automatic atau manual nih? Automatic, oh, automatic ya. Tahun 2014, 2014, platnya ganjil teman-teman, pajaknya September Alamat SNK daerah? Daerah ini Surabaya, Surabaya. Plat L plat L, nah teman-teman Nah, kilometernya berapa bang? Kilometer sih masih sangat low Sangat low 60 ribuan 60 ribuan ya, tanpa teman dari baru ya Tanpa-tanpa dari baru ini? Nah, teman-teman kalau misalkan berminat dengan Suzuki Swift Sport, Swift Sport ya nah, Bisa langsung bisa ke satu kredit ya bang? iya bisa bisa untuk harganya kira-kira berapa bang? kalau untuk harganya karena barangnya era, era juga sih om oke okay. saya buka di 279 juta 279 juta masih ya. nego banget dong masih nego boleh nah bang untuk paket kreditnya bisa dong? paket kreditnya nanti bisa sih nanti coba nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau bisa kontak ke saya langsung kalau untuk harga kredit nah teman-teman ya. untuk paket kredit bisa langsung bypass ya siap dan ini build up ya bang? iya build up build up punya ya oke okay, okay, selanjutnya bang? langsung ke sampingnya Toyota Yaris STRB tahun 2006 STRB tahun 2006 pajaknya genap di bulan bulan 5? Mei, panjang tahun depan ya bang? iya panjang manual tahun depan manual bang? Matic Matic teman-teman warna silver, kondisinya masih bagus banget ban-bannya masih cukup tebal. lampunya masih bening, bodinya mulus ini alamat SNK daerah daerah Tanggrang, Tangerang ya Kota ya teman-teman ya. ya temen nah, kilometer berapa, Bang? Kilometernya di 120-an kurang lebih puluh ribuan kurang lebih 120000 ribuan kurang lebih. Tapi srekot ya, Bang? Ya, full set juga ada. Full set ada. harganya, kurang Bang, kira-kira, Bang? Harganya saya open ya. Iya. Ini sih termasuk masih bagus ya. Oke. Okay. 99 juta sih. Nego. 99 juta masih nego ya. Iya, masih nego. Dengan kondisi yang menurut saya masih sangat recommended, teman-teman. Mobilnya masih bagus. Tinggal dinegoin aja untuk harganya. Oke. Okay. bagus selanjutnya ke sampingnya ada Honda Accord, Honda Accord, teman-teman. Tahun Warna 2011 putih. tipenya VTI, tipe VTI. Yang 2000, yang 2400, 2400. Nah. Ini pajaknya genap, pajaknya di bulan September Tangan pertama dari baru Masih tangan pertama nih? PT apa? Nah, perorangan Perorangan ya, bukan alamat kantor teman-teman Tapi alamat manusia Iya Bang, ini kilometernya di angka berapa Ini bang? kilometernya, ini sih termasuk barang juga sih. Oke Di 63000 service record Wow, 63000 service record Full set juga teman-teman ya, pastinya iya. ya Nah, bocoran harga berapa bang? Aku sih buka di 180 lah. 180 nego ya. Ya, ya eh bang. Ini saya lihat velgnya udah nggak ori ya bang ya. Peleknya nggak ori. Cuma kalau untuk yang ori nanti bisa saya cari. Bisa dicariin ya. Jadi uh, full set originalnya untuk velg tersedia ya. Ya, kira-kira ya. Oke, okay. oke okay, abangku selanjutnya. Oke, okay, udah sebelah situ. Oh. Ini ada Hyundai, Hyundai. Tucson taksan 2000cc tahun 2011. 2011 2011 warna putih transmisinya manual Matic Bang uh, Matic metik ya Nah taksan tahun 2011 bertransmisi Matic warna putih pajaknya di bulan Oktober ya teman-teman. pajaknya ya. kebetulan off-off sekitar kurang lebih 4 tahun 4 tahun total-total sih saya bukanya murah banget yo. Oh. oh iya plat genap perorangan perorangan Matic. oh perorangan kilometernya berapa bang? kilometer 150 150 pego yes. 2011 nah harganya mati 4 tahun berapa 119 juta aja 119 juta dalam keadaan kondisi mati kondisi mati kalau hidup berapa kira-kira? kalau hidup kurang lebih om ya, iya. 139 nanti bisa nego sih kalau 130-an ya teman-teman iya, masih bisa nego, nego. pajaknya dihidupin, kalau terima padanya sekitar 100 139-an kalau nego, kalau dalam keadaan mati, kalau mati 119, saya 119 sih, nego si, teman-teman iya. atau sama perorangan dari baru juga nih kayaknya nih, iya. kondisinya bagus sih kalau saya lihat, ban-ban masih cukup bagus Lampunya bagus, kondisi masih overall masih cukup layak buat teman-teman. Tahun 2011. Oke, selanjutnya, nah ini ada Chevrolet nih bang. Iya Captiva. Captiva. Tahun 2014 pemakaian 2015. Tahun 2014. 2014 pemakaian pemakaian betul. 2015. Ya, sudah model facelift juga. Sudah ya. model facelift. Ya. Pajaknya Februari ya. Pajak Februari panjang. Nah ini berplat genap, STNK. Bobor. Warnanya juga nih om, warnanya jarang banget. Warnanya grey ya. Di Coklat gray, coklat metalik, coklat metalik ya, ya coklat, iya, uh, betul, bagus banget. Solar kondisinya nih, solar ya? Solar juga, teman-teman solar, nah, kalau teman -teman yang solar. Mau cari solar nih. Oh iya, bener Nah ini teman-teman solar Matic ya? Iya, solar Matic Solar Matic kondisinya bagus banget, jarang-jarang nih. Biasanya kan kapita tuh bensin, LPG ya, okay, atau apa? Iya. Nah ini. Kilometernya bang, kilometernya seratus dua puluhan kurang lebih, seratus dua puluh masih worth it lah kalau yeah. ukuran dua ribu empat belas, pemakaian dua ribu ya. Dan untuk harganya bang, harganya kan? sih saya buka di dua ratus juta. Dua ya, bang. bang. Harga Best Press kira-kira masih dinego lagi nggak bang? kalau untuk harga-harga ini, untuk teman-teman di channel Om ini semua kalau iya. untuk serius datang, nah saya bisa bantu Nego yang penting datang aja coba cocok dateng unit dulu aja Nego. Nego sama Bang Albet langsung ya, ya? boleh, siap nah teman-teman, tadi udah saya coba memberikan rekomendasi untuk diberikan harga best price-nya nah teman-teman kalau berminat, langsung datang aja sebelumnya janjian dulu dengan Bang Albet ya, ya begitu kira-kira ya? ya. Siapa? Oke baik ini ada CRV lawas nih. Iya geser berikutnya CRV Gen 2 yang CBU nih om. CBU punya. Iya. Wow. punya Ini 2000 apa 2004? Yang ya? 2000 cc. 2000 cc teman-teman warna hitam. Wah jarang-jarang nih. Pelatnya ban pak Udah at. Ban-ban lah inilah. iya benar ya. banyak ban bagus bener ini. Offroad banget nih. Off <laughs> Kalau teman-teman yang suka offroad nih. Tahun 2002, 2002, 2002. Ini pajak ini nggak bang? Pajak kurang lebih pajak off, ini bukan? Apa? Buat. bukan, bukan, oh iya oke, okay. pajak off pajak off? iya nanti kalau untuk pajak panjang nanti bisa diomongin berapa kali? off kurang lebih sekitar dua kali off dua kali, nah ini kantor apa perorangan? perorangan, perorangan, perorangan ya perorangan plat AB, nomornya genap teman teman pajaknya di bulan 10 paling nilai pajak berapa ya mobil gini? iya paling sekitar dua jutaan lah kurang lebih pertahunnya per tahunnya? iya per, tahun per tahunnya, per tahunnya, ya. per tahunnya nah, ini kilometernya berapa bang? kilometernya seratus ribuan kurang lebih 100 om 100 ribuan iya, masih, masih worth it ya masih tahun 2002 berarti bener benar jarang <laughs> ya. wow bang, putaran harga bang Sekarang harga kira-kira dibawa cepe om dibawa cepe karena rata-rata pasangan CRV gen-gen segini tuh masih banyak yang cari hmm. sih bener, laris hmm. manis ini laris justru manis. lebih orang lebih seneng iya. mobil yang lawas kayak begini kondisinya dari sananya juga harganya kan udah ngikut segitu kan pasangan. betul betul nah teman-teman jangan kaget ini mobil-mobil versi lawas tinggal bagaimana kita menilai kondisi mobil tersebut ya, ya. betul gitu, teman -teman. ya di bawah paling estimasi 90 jutaan kurang lebih ya, ya kurang lebih kurang lebih sekitar segituan sekitar lah gitu ah. 2002 kilometernya masih worth it kondisinya pun masih ciamik teman-teman. ya betul. Oke langsung kembali lagi ke Nissan nih Iya nih sedan Nissan Teana Teana tahun 2010 Om. tahun 2010 ya plat ganjil bulan Mei pajaknya atas nama perorangan juga tentunya perorangan ya. alamat SNK daerah Jakarta Selatan. Selatan warna hitam metik ya metik nah, kilometernya kira-kira berapa? kilometer 110.000 ini nah, jarak tempuhnya 110.000 tahun 2010, 2010 masih worth it dong, bener betul nah, itu nggak diputer-puter ya Bang ya di sini ya? kalau di sini, kita nggak main terjamin perang -perang. ya Bang ya nah, teman-teman gak usah khawatir stok-stok yang dijual sama Infinity lewat Bang Arbet ya yeah. mobilnya rekomendasi kilometernya enggak sulapan atau putaran yeah terjamin untuk kebocoran harganya bang kira-kira kebocoran -kira harga ya om ya aku siap. buka di angka seratus juta 139 juta iya. masih nego masih nego masih betul. nego langsung aja teman-teman tertarik nego aja langsung ke, boleh. ke abel. boleh boleh siap ya dapat sedan tiana yang udah jarang-jarang juga nih ini iya termasuk barang jarang cuma betul masih enak banget masih kalau enak kira ada apa? pr gak bang kira-kira kalau ini. pr sih gak ada ini tinggal pakai tinggal pakai hmm. isi bensin langsung gas iya saya lihat juga dari <laughs> ban-bannya masih bagus ya bang ya bodinya masih bagus teman-teman jarang teana ini dia comparenya dengan toyota toyota camry, camry. bisa lah toyota camry ya. atau corolla apa Hondanya ya, Honda Accord Honda Accord iya. nah ini Nissan Teana yuk Oke, okay, ada lagi bang. Oke, okay, ke dalam aja paling. Nah, teman-teman, ada lagi sport ya, sport yeah, Fiesta Sport Fiesta. Tahun 2000 berapa bang? 2014. Tahun 2014, platnya yeah. genap, eh platnya genap ya. Alamat SNK daerah utara ya. Eh? Daerah utara, om utara ya. Iya. Yeah. Cuma ini festanya beda dari yang oh, yeah? ada yang ini om. Ini yang 1000 cc. 1000 cc. Dan dan 4 uh, ekobus namanya wow nah ini kilometernya sudah menempuh kilometer sudah di angka 70an ribu 70 kan? ribuan ya iya Betul. warna merah atas sama perorangan pula masuk jarang pakai juga jarang pakai bener masih worth it banget untuk kalau segitu pemakaiannya segitu uh, yang lain, di CRV nih Tengah dulu aja boleh ini yang CRV Gen 3 terakhir om 2012 yang udah fast nah CRV 2000 12 belas yang gen, gen tiga ini yang dua ribu dua empat yang dua cc 2000 cc ini platnya plat ga, plat genap ya daerah i kota ya. pondok kalau nggak ya. agustus panjang apa mepet nih kira kira pajaknya ya? agustus mepet sih. mepet ya mepet tapi bisa koordinasi Bisalah, aja lah. nanti koordinasi iya. gampang siap siap warna putih ada pr enggak kira kira kalau pr sih rata rata kita kebanyakan udah kalau yang udah dihormati kondisi kita beresin ya sudah Benar, bener bener-bener ya, nanti tinggal ada beberapa customer yang kalau nah. lihat emang ada minar-minar lagi nanti pasti akan saya Betul. beresin ya. pasti di sama Bang Albert ya Iya. Nah kira-kira kometernya -kira Oke selanjutnya. selanjutnya sini ada ke sini aja, lagi apa mana Bianti. Oh oke. Okay. ini hmm. ada mobil keluarga mobil lah kalau mobil keluarga bisa, MPV ya. ya, ya, ya. MPV ya, dari betul, Mazda. Mazda. Mazda. Mazda Biante. Biante tahun 2014. 2014. 2014. Plat plat platnya plat genap apa ganjil nih kira, kira Plat genap Bogor, Bogor Kota. Bogor Kota Kabupaten? Bogor Kota. Bogor Kota ya. Warna putih Biante. Iya, 2000s kayak aktif, Om. Sudah aktif. Nah, ini warna putih. Teman-teman tahun 2000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 betul yang silver benar warna hitam transmisi metik transmisi matic berplat genap teman-teman pajaknya di bulan februari pajak februari Panjang. off dua kali om off dua kali off dua kali tapi bisa nanti bisa hitung hitungan dah. ya kita bisa ya bang ya iya betul nah kira-kira harganya berapa nih di seratus empat puluh juta iya tahun dua ribu dua tadi lupa kilometer ya. 100 ribuan, 100 ribuan lah 100 ribuan ya 100 ribuan kecil atau gede nih 100 ribuan kecil 100 ribuan kecil ya teman-teman ya. 2012 tipe kali T yang paling tertinggi oke okay, nah ini ada Mazda lagi nih ada di situ boleh Mazda MX-5 wow ini pajaknya ganjil plat ganjil pajaknya di bulan empat teman-teman bulan empat ya betul-betul ini tipenya MX-5 Miata tahun dua ribu dua wow kilometernya berapa nih? Kilometernya delapan puluh aja delapan ribuan tahun dua ribu dua Warna putih, wah ini bener-bener mobil Premier banget nih, teman-teman. Kira-kira harganya berapa nih? Harganya empat ratus jutaan, Om. Harganya empat ratus jutaan ya, teman-teman yeah. ya. Tapi mobil bener-bener bagus. Oke, okay. selanjutnya Bang, kira-kira itu ada yang di pojok Mazda, Mazda 2. Mazda 2 yang kayak aktif ya. Mazda 2 kayak aktif tipenya ini agak lain nih kan biasanya okay. kan ada GT ada R ya Om ya. Ada ini GTA, benar. yang limited edition. Oh yang SE-nya ya. Iya, yang limited edition. Tahun 2000 2015. 15 warna putih ya teman-teman. Pajak sama kilometernya kira-kira Bang? Pajak kurang lebih ini bulan 6lah bulan Banyak. 6 ya. Iya, lebih bulan 6. Kalau kilometernya, kilometernya kilometernya 119.000. 119.000 tahun 2015. 15. Yang special edition teman-teman. Yang limited edition. Dia ya, 1 yang 1.500. 1.500 kalau seriusnya yeah. sama. Betul betul. Nah, bujuran harganya berapa nih, Bang? Kira -kira. Harganya saya sih buka di 190-an lah. 190-an sih nego. nego banget yeah. tahun 2015. Kalau menurut saya untuk kondisi unit sangat worth it dan sangat benar-benar istimewa ya teman-teman. Nah, tinggal teman-teman aja langsung calling Bang Albert negosiasi. Nah, Bang, ada yang mau diomongin ya Bang? Kira-kira? Kalau untuk teman-teman semua di channel ini, oke. Okay kal uh, harga betul. semua di sini masih bisa nego lah pokoknya. Lah. Ini harga masih open price masih aja open ya. Masih open price aja, bisa nego, bisa nanti Bisa bisa konsul juga kira-kira budget segini, budget segini nanti saya kasih tahu mobil betul. apa. Yang betul bisa betul. Nipu. Nah, selain yang tadi kita sudah review informasikan ya. di Bang Albert ini masih di gudang masih ada beberapa, masih ada unit, beberapa unit lagi. Unit ya. lagi. Total betul. unitnya sekitar 35, 35 unit. 35 kurang lebih. Nah, di beberapa sebagian kita nggak bisa sebutin. Iya. <laughs> karena kita belum bisa datang, nah untuk teman-teman yang penasaran kepo bisa langsung mampir ke Instagramnya Bang Albert atau YouTube-nya Bang Albert boleh disebutin Bang? kalau Instagramnya at infinity.otomotif at ya kalau bisa juga ke YouTube channelnya juga ada Carfonte Otomotif nah untuk di channelnya Carfonte Otomotif nanti link YouTube-nya saya sertakan di kolom deskripsi teman-teman mudah-mudahan teman-teman yang kepo sama stok-stoknya Infinity langsung cek nih link di link tersebut ya. atau IG tersebut ada yang klik sama teman-teman langsung calling siap ada lagi bang kira-kira uh, ya udah itu aja paling kalau di Instagram semua lengkap deskripsinya juga ada untuk stok-stoknya juga kita update terus di Nah Lalu ya teman-teman bisa kontak ke WA saya juga Nah bisa. betul nanti WA-nya juga saya masukin di kolom